Jawa kontol <laughs> Mohon maaf ya e, Jadi e, beberapa hari ini Lagi viral lagi trending topik Di tiktok e, Ada seorang pemuda atau bocil Entah pemuda atau bocil ya e, Mengatakan menjelek-jelekan Jawa Dimana Jawa dikatakan kontol Dikatakan apa gitu Ya Kalau Saya lihat sih itu bukan orang Jawa ya, Kalau saya lihat saya teliti Saya mati uh, orang tersebut Dari luar Jawa lah, Yang mengatakan Jawa Kontol Atau menggina suku Jawa uh, Ribuan orang mengetik saya Untuk membahas uh, Masalah ini Di akun tiktok saya Ratu Bidadari TV Cuman tidak saya gubris Tidak saya respon Dan bahkan saya tidak menanggapi Tek-tek Uh, untuk saya membahas Atau berkoar Tentang orang atau pemuda Atau bocil yang mengatakan Jawa kotor dan menghina suku Jawa Ya saya punya alasan Alasan saya yes, apa Ya apa ya Namanya orang itu kan Macem-macem di dunia ini. Uh, prinsipnya orang Jawa itu kan Ngalah-ngalih Nah ngalah itu apa ya Ngalah ya mengalah nah, Setelah ngalah Baru ngalih ngerti kamu ngali-ngali itu ya menghindar. Nah, setelah menghindar baru ngamuk. Tahu ngamuk itu apa? Tahu ngamuk adalah marah. Jadi mengalah, menghindar baru marah. Itu adalah prinsipnya orang Jawa, ya. Jadi kalau orang Jawa itu sudah terkenal sabar, terkenal santun walaupun mereka dihina-hina, dicaci maki Dijelekan, difitnah sekalipun Orang Jawa kan Kalau orang Jawa yang asli ya Orang Jawa yang Jawanya orang Jawa Itu yang asli orang Jawa itu Lebih memilih diam Lebih memilih sabar Dan tidak melakukan Hal yang serupa Karena mereka orang Jawa Memiliki Prinsip Yaitu ngalah, ngalih Ngamuk, ngalah Adalah mengalah Ngali adalah menghindar Dan ngamuk adalah marah Itu adalah prinsipnya orang Jawa Jadi dari situ Saya tidak mau membahas Saya tidak mau merespon Dan bahkan kowar-kowar Ya kalau e, Dari mereka yang menghina itu Diulangin lagi baru saya berkowar-kowar Ya itulah sedikit prinsip Dari orang Jawa ngalah-ngali ngamuk Biar teman-teman paham e, Jangan lupa Uh, ikutin terus channel Youtube Ratu Bidadari TV, like, comment, dan share, dan jangan lupa di subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV. Salam dari saya, Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umur.